anda merasa lelah dengan pekerjaan anda sekarang atau bahkan anda merasa bosan anda merasa tidak ada kemajuan sama sekali dalam pekerjaan Anda? Dan Anda bingung untuk mencari jawabannya? Mungkin dalam video ini bisa membantu Anda untuk menemukan apa sebenarnya yang terjadi pada diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu hari Ada dua ekor serigala di dalam hutan Serigala B menantang serigala A Untuk menangkap seekor kelinci yang sedang makan wortel Yang jaraknya tidak jauh dari tempat mereka berdiri Ayo Serigala A. Bisa enggak tangkap kelinci itu? Tanya Serigala B. Serigala A kemudian menjawab, Ah itu mah gampang. Lihat saja nanti. Dan dengan sigap, Kemudian, serigala A itu pun melompat ke arah kelinci tersebut dan berlari mengejarnya. Namun, kelinci tersebut dengan sigap langsung melihat ke arah serigala A. Kemudian, kelinci tersebut lari terbirit-birit ketakutan tanpa pikir panjang wortel yang masih dikunyanya langsung dilemparkan ke arah serigala tersebut begitulah suaranya karena serigala adalah binatang yang kuat maka wortel kecil yang mengenai kepalanya tidak terasa sama sekali. Serigala tersebut. Tetap mengejar kelinci itu. Satu menit. Dua menit. Tiga menit telah berlalu. Bahkan sampai lima menit. Serigala A tersebut. Belum juga. Bisa mencapai. Tubuh dari seekor kelinci tersebut karena kelinci itu larinya lebih kencang, serigala itu pun kelelahan dan menghentikan pengejarannya dengan perasaan yang sangat malu. Dia menunduk. Berjalan dan kembali ke temannya serigala B. Setelah sampai di tempat serigala B, maka serigala B itu pun bertanya kepada serigala A, "Bagaimana? Apakah kamu bisa menangkapnya?" tanya serigala B, lalu. Serigala A tidak bisa berkata apa-apa dia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menunduk Serigala B lalu melanjutkan perkataannya kamu tahu kenapa kamu tidak bisa menangkap kelinci yang kecil itu kamu kalah karena kamu tidak serius Kamu berlari mengejar kelinci hanya untuk pamer saja Sedangkan kelinci itu berlari dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawanya. Dari cerita ini, mungkin saja kita bisa tertawa mendengarnya. Betapa tidak, seekor serigala yang katanya kuat, yang seharusnya dapat berlari sangat kencang, tetapi dia tidak dapat menangkap seekor kelinci yang kecil Kita dapat mengambil pelajaran dari serigala tersebut Terutama Untuk orang yang sudah bekerja Mungkin Anda yang sudah bekerja pernah merasa sangat lelah dengan semua pekerjaan yang sedang Anda kerjakan atau bahkan Anda merasa bosan Anda pun merasakan dalam pekerjaan Anda tidak ada kemajuan sama sekali Itu disebabkan Karena Anda Tidak serius dengan pekerjaan Anda Cobalah pikirkan kembali Apakah tujuan sebenarnya Anda bekerja? Apakah pekerjaan Anda yang sekarang itu Sudah cocok Dengan bidang Anda? Terkadang ada orang yang bekerja karena tuntutan orang tua untuk mencari uang sendiri. Atau juga terkadang ada orang yang bekerja karena mereka harus bekerja untuk membantu orang tua mereka menghidupi keluarganya. atau ada juga orang yang bekerja karena untuk dapat pamer pada teman-temannya pamer pada sanak saudaranya pamer bahwa dia sekarang betul-betul sudah bekerja memang bekerja tidaklah salah tapi jika pekerjaan itu dilakukan dengan tidak serius atau separuh hati, maka Anda akan cepat merasa bosan, merasa malas dalam bekerja, bahkan tidak ada gairah apapun. Lain halnya, jika Anda bekerja, karena Anda benar-benar menyukai pekerjaan tersebut dan sesuai dengan bidang Anda Anda akan enggan berhenti tidak akan berhenti bekerja untuk beristirahat bahkan setiap pagi Anda berangkat untuk bekerja Anda bangun tidur Selalu dengan wajah yang berseri-seri, jadi sekarang tentukan apakah tujuan Anda bekerja. Nah, jawabannya ada di tangan Anda sekarang. Itulah jawaban yang harus Anda temukan dalam diri Anda yang menjadi penyebab malas dan bosannya Anda dalam bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.